Siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang setelah sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah kenapa saya begini? Ya Allah kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya.